Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti lovers, Belovers, dan Leslar lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik. Kabar terbaru dan terhangat dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah, sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pengemina akan menyuguhkan info-info menarik dari idola sengen kita. Diawali dengan tentunya himbauan buat warga Konoha, jangan lupa untuk terus semangat, kencengin di SMS untuk voting Bunda Lesti di ajang SCTV Music Award 2023. Vote sosmed jangan sampai lengah Pantau terus nih persahabat ya Ini himbauan untuk warga Konoha Kita lihat informasi Mengenai tentunya voting sementara Di perolehan Instagram Voting Lasti HTV Music Award Langsung diinfokan oleh L2W Untuk kategori penyanyi dangdut Persahabat muda Lesti mendapat voting Sementara 756.095 vote Sedangkan di kategori video clip Bunda Lesti mendapatkan voting 210.941 votes Dan untuk lagu Dangdut, Bunda Lesti Kejuara mendapat 446.057 votes Semangat kencengin terus untuk votingnya Mudah-mudahan Bunda Lesti bisa borong piala penghargaan Namun begitu banyak persahabat ya komentar-komentar yang beragam diberikan Mengenai tentunya berkurangnya like voting di kategori penyanyi Dangdut Kita lihat persahabat dari akun Peach3722 situ mengatakan lag-nya yang penyanyi dangdut berkurang cukup banyak, katanya itu persahabat ya. Ada juga tanggapan dari Mending1975. Saya curiga kalau begini caranya SCTV masa tiap hari turun drastis lag-nya Lesti. Terlalu ambisi betul mau memenangkan Rara dan Avan. Itu beberapa tangkapan persahabat yang mengenai turunnya like voting di kategori penyanyi dangdut mudah-mudahan saja persahabat SCTV jujur Bismillah Buddha lesti bisa bawa pulang piala penghargaan kemudian juga persahabat selanjutnya nih Alhamdulillah semalam muncul juga asupan vitamin yang sangat benar-benar ditunggu oleh warga Konoha videonya Abang El persahabat ya Masya Allah ini ngobati rasa rindunya anti-angkel nih persahabat ya Duh, Masya Allah Abang El akhirnya muncul juga di ganteng kesayangan Sambil megang mobilan tuh persahabat ya Masya Allah Hingga komentar pun begitu banyak diberikan Di antaranya dari akun TRT ini 24 bayi Alhamdulillah malam ini full senyum dari panda, abang, sampai ngejendok katanya tuh <laughs> Masya Allah Kemudian juga persahabat ya berikutnya Ini momen live tiktoknya Lesti dan Rizky Bilar Yang begitu membuat bahagia warga Konoha dari awal saja persahabat ya Tentunya Leslar sudah bikin kita happy banget Dengan kelucuannya Dengan kegesrekannya Masya Allah banget ya Apalagi di momen ini Pas tentunya Ada Salah satu temannya Papa Bilar Bang Hosen persahabat ya Ini ngikut live Kita lihat nih Bang Hosen Dari tadi persahabat ya Perhatikan Tidak Masuk nih lengannya, ya persahabat ya Saat pakai baju gamis Ini lucu banget nih momen ini persahabat ya Kalau Papa sih tentunya sudah beres Karena langsung dibantu oleh istri tercintanya Leslie Keciora Aduh Masya Allah banget persahabat Di momen ini pun uh, kita sudah ketawa Ngakak bahagia dengan aksi lucu mereka Kemudian juga persahabat ya Makin tentunya kesini Makin membuat baper bahagia Leslar Kita lihat persahabat di momen ini pun kita melihat kekiutan kemesraan dari idola kesengan kita Kita lihat Papa Bilar begitu bucinnya kepada Leslie Kejiora Terlihat memang semalam Bunda Leslie sangat cantik banget bersahabat ya Tak heran kalau suaminya bucin kepada istri tercintanya ini Masya Allah ini memang selalu bikin kita happy banget Hingga berbagai tanggapan pun Begitu banyak diberikan oleh para fans di antaranya dari sendal putih Pilar Saat melihat mereka malam ini Itu jadi nostalgia banget uwunya gesreknya, right bucinnya Tak ada yang berubah drakorku yang ada di dunia nyata Yang mereka ini Karena lagi nostalgia Makanya kita kasih back sama pas awal-awal Lihat mereka katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan dari Uwudian ya? Masya Allah, uh banget, saya selalu dalam lindungan Allah SWT, jodoh tiljana amin, iya rob, katanya itu Masya Allah banget, begitu banyak, komentar-komentar yang positif, komentar yang luar biasa, sangat benar-benar mendukung namun mensulfur Lesti dan Rizki bilang. Mudah-mudahan, insya Allah, selalu menjadi pasangan sampai akhir hayat, menua bersama, saling mengasihi, menyayangi, menjadi keluarga, sakinah, mewadah, dan warah amin. Doakan yang terbaik ya untuk Les Lar dan kita semuanya. Berikutnya persahabat ya ini ada momen detik-detik Papa -detik Bilar cium Bunda Leslie kejauhan. Ini momen yang membuat kita pun semakin bapernya ke level lebih tinggi persahabat ya kita lihat nih. Aduh memang ada aja kelakuan yang paling bisa bikin baper pada jomblo. Tiba-tiba Bunda Leslie langsung dicium. Masya Allah, ini momen yang luar biasa sekali membuat kita semuanya pun makin lebih bahagia. Dari awal ngakaknya nggak berhenti juga nih sahabat ya. Masya Allah, selalu mudah-mudahan berkah barokah, jualannya laris manis dan semoga sukses untuk idola kesayangan dan kita semuanya. Amin. Hingga komentar pun persahabatnya Begitu banyak diberikan Diantaranya dari akun Humayroh Kunrat 9 situ mengatakan cantik banget Lesti Dengan model jilbab kayak gitu rapih dilihatnya Ada juga persahabat tanggapan dari leha COVID-23 Pas bilang buat siapa buat aku semua Biarin dah papa bunda pada pakai gamis Biar el bingung yang mana bunda mana papa katanya tuh Masya <laughs> Allah Bahagianya ketika melihat Idol kesengan kita bahagia Kemudian juga persahabat kita lihat Di storynya nya Babaji Semalam mengunggah Postingan mobil tamia. Wow, sepertinya Babaji juga Ikutan main mobil-mobilan nih persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan silaturahmi Pertemanan mereka dengan Leslar Pun tetap terjaga dengan baik Berikutnya kita lihat juga persahabat ya Di postingan Gus Didiki ya ini mengunggah foto bareng Lesti Kejora Ada sebuah kalimat di suatu sore, kata Gus Didikia Apapun itu, semoga berkah dan dilancarkan Sebagai fans, selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk Lest ya Ini di lagi nih. kejutan Lesti akan tampil di layar kaca Dan kita lihat begitu banyak doa, salah satunya dari Mama Aura 79 Insya Allah, aku akan selalu mensupportmu di apapun itu karena aku tahu kamu tahu mana yang terbaik buat kamu dan keluarga Dan aku yakin kamu pun melakukannya dengan izin dari suamimu Aku hanyalah pengagumu, bukan untuk mengaturmu Ini itu atau tak lebih, ini tak boleh itu Karena itu bukan hakku dan ranahku Aku cukup memberi support, dukungan, doa yang tulus Semoga kamu dan suami, Abang El, selalu diberikan kesehatan Jasmani rohani keberkahan yang berlimpah Dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dan tidak tulus Amin ini doa yang luar biasa untuk Leslar mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala juga bersabat kita lihat di postingannya trelin ada Quiz time persahabat ya seberapa pecinta musik kamu nih ada foto Lesti kita lihat persahabat ya pertama ada Lesti kejora pertanyaannya Apa lagu pertamanya yang paling populer tuh yang ngerasa fansnya Lesti persahabat ya dari awal pastinya tahu banget ya? Apa sih lagu pertamanya yang sangat benar-benar populer yang julukannya lesti? pastinya tahu banget ya, penciora, sang penjora yang luar biasa yang tidak akan pernah redup persahabatnya. Itulah lagu yang sangat tentunya fenomenal dan populer banget. Dan kita lihat juga ya selanjutnya ada potret. Leslar, ini momen sepertinya saat lebaran di Bintaro. Insya Allah, mudah-mudahan berkah barokah untuk keluarga, dan bismillah apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, semoga lancar. Kita masih menunggu kabar terbaru, hingga cedakan vitamin lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info menarik terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.